Kalau kita singa motor siapa itu? Halo, konan Halo bos. Halo, ya, Barangmu motor sudah Oh, jauh-jauh ini aku nawa motor. Iya, sih dong. Jadi yang sak ngurkin lah. Siap engkau tak terke ya? Oh, nah sih dong, gerbang norene. Oke, oke. Oke, siap. Jelali kopi negos. Dong yang, dong yang kan, gerbang norene. Iya, enggak aku cus langsung nengok makmu. Oke. Kita ambil nangka, guys. Dong yang, dong yang, saya datangi. Ya, yes, penting nonton gue ini sih oke okay, oke, okay, siap siap siap nelpon <tuk> <tuk> ini gue semua telepon telepon malekom tak nih sopoy bisa telepon lah, Surat yang kata saya datang yang masih malam. Oh, halo, Kong. Halo. Ini, Anopol. Mini, tante ini kini ngoma. Mungkin mau boleh pesin telepon aku. Di kau monitori sing wengi di kau ngeterke Neymar kase kono. Oke. Okay? Yo, yo, yo. Ayo hey, go go. Saya tadi saya. Ya buka turun no. siap tante ini nomor aku cepet dulu GPL oke okay. dah ya. motor ini kok hmm. eh, ini tapi ini ini apa, sing ini oh motor, motor, oh ya anu motor, <tik> Yo iki barang sing mbener Awakmu apa ta? Skupi. Oh, ya montor skopi. Awak sae ya. Yo iki kok didelok bareng isine awakmu cocok ora gene wis manggern. Kok bet gorenge sejo. penting kok tak delik sik barenge ape-ape anune. Ben kok nak wes di Oke. Okay. Okay. Eh hari ora. Oh nak lah ke sini Oh, tre te lah, Tengah tok Reza kebak gimu gara-gara begel, nanti wah aku sang-sengeni berikan ke orang ini Apa diskuter, itu si kan, ada muleh ya itu mau, itu kok. Inggih Pak Lurah, remang-remang Kang, aku ngarit. kamu Aku pengen kerjaan sing halal halal kerja sing apik, suket ceket, golek suket sing Kang. durung mangan gembar, gembar, Wayah corona dibayar Kang bujuku mangan nopo, anakku jajan nopo? gila ya Allah. motor ternorene tak keedit ngo. Wes matur suwun. eh lebu Bu, bigeli sing kebigel apa? Woi. skopi. Skopi montor apa ya Payu. 10 10 juta nih go bigeli. Tapi sing Ura arti toh kang, nggak ketemu aku, nggak ketemu tak krek krek toh kang. Nah oh, okay. hmm, aku gitu tenanan pelaku buyantar kang, gitu. Yes, kan mau pedese pakai nih burung dumangan nih musdino ngelayanin <tuk> koweira mulai, mulai mulai kok. Oke pakai nih kang. очку Aku ya. nggak terima ini hanya tolong kuanya kesesasi dicolok Ini aku dan fremanku ku Mas cewek siap nih aku mas Mohon tolong yang mencuci-cuci Model juga ramainya Dulu cewek siap tetik yang lemongin ikan tetik tetik tetik tetik loh lalu ya, gitu, di Begal masu, nah, kaya, ini? benar, masuk aku nemu masu, aku nih kali, nan, kake, oh. aliasu, temu, aku motor apa si wah, motor ya wah sayang dia oh, Mas, bisnis usaha kita mungkin lancar. Caranya, saya itu, tapi awet, saya awet, kita sudah, kenapa mau masuk? semoga yang seseorang sana ada, begitu, kita nama, begitu, bagaimana, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Begonia, nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong nonggong Aku aku motor sing, masuk. lagi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 kamu bạn lại cởi thiển cho ta cho